Ya Amin, jadinya sehat. Oh ya allah. Udah dibawa berobat. Belum makanya ini. Pulang. Ya allah. Obatnya udah kelihatan. Yes, aku dapat amanat hari ini di Jumat Berkah dari pelanggan aku, tapi dia nggak mau disebutin namanya. Dia pesan ini ke Pulau katanya mohon dibagiin ke. jalan-jalan. Nah, sekarang kita mau berbagi. Permisi kak, maaf ya ini ada titipan dari hamba allah nggak mau disebutin namanya. Makasih ya, ya. Jangan lihat isinya ya. Ya amin. Makasih ya. Terus makannya? temennya mana oh udah tadi makan ya nanti tante yang kasih satu ya kasih sama neneknya ya amin ini buah dari titipan bukan dari tante ada yang nitip ya Assalamualaikum Bapak udah makan ini ada titipan dari hamba katanya ada temennya enggak masih berapa dua dari siapa namanya nggak mau disebutin? <laughs> ya. ya, ya, Amin. Ya, ya. Amin. Dimakan Pak. Terima kasih. Ya, ya. Dimakannya Pak. Terima kasih. Semoga sehat semuanya. Ya. amin. Assalamualaikum ibu udah makan ya ada titipan buat dedek terima ya bu ya ya Amin jadinya sehat oh ya Allah udah dibawa berobat iya bawa berobat aja ke dokter. dokter Alif sakit apa dia bawa ke dokter Alif aja yang di situ mbak yang di mana yang di apa perak ya? Dia cuman 60.000 dokter hai, Iya ini sama saya, sama saya kasih hai, tambah. lagi buat berobat- berobat bawa anaknya hai, hai, hai, hai, Iya hai, hai, hai, hai, ya hai, hai, Iya hai, hai, langsung pulang ya. Iya, nanti langsung bawa ya, bu Kasihan, iya, kasihan, iya, jamin. Ya,